Kapan aku menggunakannya? Sudah satu tahun aku tidak menggunakannya Aku rindu akan mengenakanmu Kapan kita bersama-sama menuntut ilmu lagi? Aku kangen kebersamaan denganmu Yang sabar ya, Nak, Bapak sedang usahakan. sudah punya rezeki, kita belikan HP untuk anak kita biar tidak merepotkan temennya. Iya, Bu. Adi. Abis kegiatan apa? Kerja anak ini? Kerja bersih-bersih ya? Ya bersih-bersih ini ya, di taman Buat tambah-tambah Buat -tambah. Tambah, tambah keluarga? Buat tambah-tambah Buat biaya sekolah anak -sekolah. Anaknya sekolah kan di mana? Di SMP Islam di mana keluarga? Islam di penanggung? Kenapa tidak dimasakkan? Terus ke ilmu akademisnya Jadi kalau di SMP Islam itu agama dan jadi seimbang? Iya, kalau di SMP Islam itu agama sama pendidikan akademisnya itu seimbang Jadi ya biar ngiras pantas gitu Pak, daripada di pondok eh, Pak, anaknya kelas berapa sekarang? Oh anak saya baru kelas kelas 2 kelas SMP oh, baru masuk kelas 2 tahun ini oh kelas 2 ini kelas 3 kelas 3 itu kalau sekarang pendidikan pelajaran sekolah itu gimana secara Cara belajar sekarang selama PPKM oh kalau masalah masalah pandemi ini kalau di sekolah anak saya ya itu kita daring jadi makanya semuanya pakai online kayak online daring jadi semua pembelajaran dilakukan secara online. Ini juga anak saya itu masih ke teman-temannya karena kami kendala tidak punya HP, Pak. Jadi makanya ini saya bekerja keras biar bisa buatin HP anak saya biar biar bisa mengikuti pembelajarannya tidak mengganggu teman-temannya. Oh ya bentar, bentar, bentar, bentar Pak, saya tinggal sebentar ya, Pak. Oh ya, ya, Pak. siap. Ya ini ini HPnya HPnya tidak tahu ini masnya ini ninggalin HP di taman buat anak saya Pak ini Bapak beneran buat anak saya ini HPnya. buat sekolah anak saya pak. Oh, ya pak, terima kasih ya pak ya, terima kasih. tapi ini kan saya gunakan dengan sebaik mungkin biar anak saya bisa menempuh pendidikan dengan lancar dan nyaman. terima kasih pak sebelumnya, terima kasih atas kebaikan bapak. semoga allah membalas semua kebaikan bapak.